teman hari ini bantu kakak temani cari mainan lagi ya teman-teman kakak mau berburu mainan lagi nih teman-teman wah kita sudah menemukan wadah nih teman-teman yuk kita cari mainan wah di sini pasti banyak mainan teman-teman kakak suka sekali loh berburu mainan bersama teman-teman semua yuk kita cari mainan bersama kakak ya teman-teman ya di mana ya mainannya eh di sini sangat becek nih teman-teman wadidaw wow ada lubang teman-teman Wah apaan tuh teman-teman Kita lihat ya Wih ini Apaan nih teman-teman Yuk kita ambil teman-teman Wah sepertinya Ini mainan teman-teman Wah ini ada lubangnya teman-teman Ini Ih eh, Mainannya kotor sekali teman-teman Kita tidak tahu ini mainan apa Lihat nih teman-teman Ih -teman. eh, lumpurnya tebal sekali yuk kita masukin ke wadah wah kita ambil ini teman-teman baru kita cuci kita mau lihat kita menemukan hewan apa saja hari ini kita berburu mainan di lumpur teman-teman wadidaw becek sekali mainan ini wadidaw wadidyu Wow. iya mainannya kotor sekali kita tolongin ya pasti dia terjebak di lumpur tadi ini wah oke teman-teman sepertinya mainannya sudah habis nih teman-teman yuk kita yuk teman-teman kita pergi cari air teman-teman untuk membersihkan hewan-hewan ini nih wah kita harus menemukan air untuk menolong hewan-hewan ini yuk kita lihat mana airnya ya wow Sepertinya kita sudah menemukan air teman-teman. Lihat nih. Kita sudah menemukan air bersih teman-teman. Kita mau lihat ini mainan apa saja yang kita dapat hari ini. Yuk kita cuci. Wow. kotor sekali mainan ini teman-teman. Wah. Kita dapat anjing teman-teman. Kita simpan di sini ya. Wadidawadidu. Ternyata kita dapat anjing teman-teman. Dan yang kedua kita mau cuci lagi yang kedua. Kita dapat hewan apa anih teman-teman? Wadidau, kotor sekali mainan ini teman-teman. Wih, kotor sekali. Ih, dede, ini jorok sekali mainannya. Wadidaw Wah, kita dapat dino teman-teman. Kita simpan ya teman-teman. Terus kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wadidaw Lumpurnya lebat sekali. Selebat air. Wadidawadidyu. Teman-teman. Lihat nih kita dapat apa. Wah kita dapat macam tutul teman-teman. Kita simpan ya. Dan yang ini. Hewan apaan nih teman-teman. Wow. Lumpurnya sangat tebal sekali teman-teman. Wah. Kita dapat brachiosaurus teman-teman. Kita simpan lagi ya teman-teman. Wah, ternyata berburu mainan hari ini sangat menyenangkan. Kita dapat banyak mainan, teman-teman. Wah, kita sepertinya dapat harimau, teman-teman. Wah, betul. Kita dapat harimau, teman-teman. Kita simpan nih teman-teman, di sini. Dan wah, sepertinya ini sudah yang terakhir, teman-teman. Kita dapat apa nih? Lihat nih, teman-teman. Lumpurnya tebal sekali. Kita cuci ya teman-teman Kita dapat hewan apa nih teman-teman Wah Kita dapat T-Rex teman-teman Wah Cantik sekali warna T-Rex ini Kasian sekali hewan-hewan ini ya teman-teman Oke teman-teman Kita hitung ya teman-teman Kita dapat berapa hari ini mainannya Satu Kita dapat anjing Dua Kita dapat dino Tiga, dapat macam tutul. Empat, dapat dino lagi. Dan kelima, kita dapat dino lagi. Dan keenam, kita dapat harimau, teman-teman. Wah, ternyata berburu mainan seru sekali ya, teman-teman. Wadidawadidiu. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Di channel Toys of Mainan. Bye-bye.